Harimau adalah hewan buas yang bisa menyerang mangsanya dengan mencabik-cabiknya. Keberadaan harimau yang hidup di hutan masih mudah ditemui. Untuk orang yang tinggal di daerah dekat dengan hutan, tak jarang akan bertemu harimau. Beredar sebuah video yang bikin heboh di media sosial ketika pengendara sepeda motor yang dihadang oleh seekor harimau. Akun media sosial Instagram Sisi Terang ofisial. Membagikan ulang video dari pengguna TikTok Jamil71. Dalam rekaman video terlihat seorang pria paruh baya dan perempuan yang diboncengnya mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor melewati jalan kecil belum diaspal yang kanan kirinya rimbun pepohonan. Pria paruh baya yang mengemudi menghentikan laju sepeda motornya. Mereka terpaksa berhenti di tengah jalan sebab dihadang oleh seekor harimau yang berada di depannya. Mereka memilih dia mematung karena merasa khawatir dan takut dengan adanya harimau di sana. Perempuan yang dibonceng terdengar mengoceh ketakutan sembari merekam. Sementara pria pengemudi sepeda motor tetap fokus melihat ke arah harimau di hadapannya. Harimau tersebut berjalan maju ke arah pengendara sepeda motor ini. Beruntungnya, harimau itu tidak mendekat ke arah pengendara sepeda motor. Ketika harimau hampir dekat dengan pengendara sepeda motor, Harimau berbelok ke arah kiri menuju semak-semak. Harimau pun hilang di antara semak-semak di sana. Pengendara sepeda motor pun dapat merasa lega sebab selama dari ancaman harimau. Sayangnya belum diketahui di mana lokasi kejadian pengendara sepeda motor dihadang harimau. Video unggahan sisi terang ofisial sudah mendapatkan 20.000 tayangan di Reels Instagram dan ditonton 2,4 juta kali di TikTok Jamil71. Kolom komentar video tersebut langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet yang menonton. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bukan hanya sekali, kemunculan harimau Sumatera di area permukiman penduduk Seringkali meresahkan warga, kali ini seekor harimau Sumatera terlihat oleh seorang remaja di Desa Kuala Beringin, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Hal ini dibenarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara. Jejak harimau tersebut juga terlihat di Dusun X, Bandar Manis, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Salah satu warga mengatakan peristiwa kemunculan harimau Sumatera ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang remaja dari dusun setempat berniat mencari sinyal ke atas gunung, namun ia melihat seekor harimau melintas. Remaja itu sempat memfoto jejak harimau yang melintas. Ia kemudian melaporkannya ke pihak BBKSDA. Remaja tersebut mengaku melihat kondisi harimau tampak kurus. Terkait kemunculan harimau ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumut berharap kepada pemangku kepentingan agar memberikan perhatian khusus. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi Sumut. Ia menduga munculnya satwa yang dilindungi tersebut di daerah pedesaan berkaitan dengan tergagunya ekosistem hutan yang menjadi habitatnya. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian?